Aku tak akan berhenti Untuk Apapun yang kuinginkan, tuh menubahkan segala gagasan yang ada melintas dalam kepala. Ini adalah diriku. Dengan gaya Yang menjadi karakter ku Mencoba terus berada Dalam garis ini Mencari diri sejati Jiwa ini takkan mati akan selalu hidup Di dalam diriku ini Semangatku yang terus hidup dalam lagu ini. Ini adalah diriku dengan gayaku yang menjadi garang terku. Mencoba terus berada dalam garis ini, mencari diri. Di dalam diriku ini Bahkan gelarang ragaku mati Semangat bukan terus hidup Dalam lagu ini Biarlah seperti Api yang membakar Semangat berkobar Di dalam dada Bahkan jilatku mati Dalam lagu Dalam diriku ini, bahkan bila mati, semangatku kan terus hidup dalam lagu ini. Jarlah seperti api yang membakar, semangat berkobar di dalam dada. Bahkan bila aku mati, semangatku kan terus Hidup dalam lagu ini.